Sebenarnya kalau untuk menjadi inspirasi itu Nggak Sulit ya mm -mm. Jadi aja diri sendiri Loh kan yang penting Peran pemerintah untuk mengapresiasi itu Sudah ada pak Loh I contohnya i i saja i iya. Udah udah jangan begadong Polsek jauh Mau dijadikan kotak kopi lo, pak Tunggu ya Tunggu kak, kak. Jadi cuman di Simple Cafe Yang berani menjual teh herbal Itu dengan harga Rp15.000 Rp15.000 oh. cuman kak gratis yes. Potongannya oh okay. nah, Kita bayar Pak <merely> Ini potongan dan sehat berarti ya. Ternyata <merely> tetap bayar 1, 2, 3 action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi bersama kami di channel podcast terjalanan yang penting podcast iyalah <tuk> <tuk> nah, itu jadi apa baru kita ya ya <tuk> <tuk> <pod> <tuk> <tuk> <tuk> Jadi, ya. masih bersama saya di sini, Bung Arjoy Dinoto dengan saya, Bung Gembel. Ya, ya, ya, kami MC yang belum bersertifikat dan belum pernah makan banyak. Iya, <laughs> <laughs> kelihatan, Ta tapi tadi kita udah dikasih makan dan minum. Iya, itu Bung. Bung, itu karena ini Bung, karena doa-doa kita. Kan, kita asal setiap buat konten ini sini. Siapa yang mau endorse apa-apa? Terakhir, alhamdulillah kita dipanggil Bung. Walaupun endorse, masih gratis ya. <laughs> Yeah, yeah, yeah, yeah. Oke okay, sore hari ini yeah. kita ada di mana nih Bung Irfan Alhamdulillah ini tempat yang luar biasa Bung kita berada di simple cafe simple cafe uh, tahu di mana itu di jalan Abdul Hamid nomor 88 Iya yeah, bener Nggak salah ya enggak enggak uh, namun bener, bener. enggak bener-bener enggak, enggak sesuai bener. nih sama namanya Kenapa itu Bung karena namanya simple cafe jadi notabene nya orang berpikir Oh hmm. mungkin tempatnya kopinya biasa aja iya yeah seharusnya harusnya bisa ya, besar kafe gitu yang besar kafe ya, kan? ya luas kafe uh, karena tempatnya cukup cafe. luas. Luas ya luas sekali. Luas cafe, bisa ada gitu bermain ya? futsal di sini, bisa. bermain catur di sini, engklek, uh, engklek, kareng engkle bisang, kareng tingka, apa. Patok lele di sana bisa. Lele di sana. Heeh. Uh, ada uh, uh, uh, kuda tunggeng, iya. cemberlang, apa? Ya, pertang. Abang-abang di belakang bisa main kuda lumpeng. Oh, kuda lumpeng, kuda tunggeng. Kuda tunggeng. Iya, ada kuda tunggeng. Engke mana itu? Ini tapi belum suruh ngomong pun. Macam ada suara-suara Iya Mbak. Belum disuruh ngomong, jangan ngomong ah, dulu bintang, bintang, bintang, mbak tammu. Mohon, mohon Mbak, ini masih giliran kita, Mbak. Sabar, sabar, <laughs> ya, iya, sabar. tunggu. Belum kita namanya perkenalkan bintang, ya. Bintang, namanya bintang tamunya, yuhuu. Yuhu. <laughs> <laughs> Enggak sabar bagian giliran Mbak ada Mbak, belum iya. kita perkenalkan ini. Ya, ini ini kok Pak gembel aja mukanya. Oh iya. Ini live <laughs> oh, ya? Oh, iya. Oh, iya, kita iya. lagi live nih. Iya. iya, saya juga loh, saya MT juga iya, iya. walaupun magang belum sertifikat. Halo. Iya. Halo kita sabar dulu Halo halo para pelanggan ibu, ibu selamat halo, datang di simpel cafe ya abang-abang yang abang lagi kita lagi di bertempur belakang. di belakang Oke sabar-sabar-sabar ya. ya minuman uh -huh. lagi dibuat ya Pak Bu ya gaji dah jelas Bang udah tanya dulu Bang nanti takutnya nggak jelas <laughs> oke okay, jadi Pak Gembel kita yeah. diundang di simpel cafe hari alhamdulillah, ini oh. alhamdulillah pak alhamdulillah kira-kira hmm ini kita langsung Alhamdulillah kita langsung bertemu dengan Mbak Yanti meh iya, selaku owner simple cafe dan juga barista satu-satunya di tebing tinggi wak ya enggak, enggak lah. lah Bang enggak Bang. Oh, enggak, ya? tapi termasuk uh, sedikit barista wanita di tebing tinggi oh, Abang jangan buat jangan buat aku nanti dicari orang iya saya mau bilang tadi kan Satu-satunya di tim tinggi Yang punya simpel kafe iya, oh, iya, iya. iya, iya, iya. Kok nangkain langsung dipoto. Apa kabar Kak Yanti? Iya, Alhamdulillah, Kak Yanti. Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Ya. Makin yuhu aja ya ihi. Oh, ihi. oh bukan yuhu Asik kali Oke Jadi Kak Yanti Alhamdulillah ini sudah berapa hari Kak Yanti? Opening atau bukanya? Uh, Alhamdulillah hari Jumat hari Jumat, Jumat tanggal ya. tanggal 19 19 Januari 19 Oh 9 Maret tahun 2021 2021 apa ya Bapak kayak iya. capil ya atau sensus enggak, penduduk mungkin, warga mungkin Bapak ini dulu pernah <laughs> mau mencalonkan diri di sensus penduduk enggak jadi, saya iya. mau ngelamar bidan enggak lulus Kak <laughs> karena enggak direstuin sama orang tuanya ya yeah! <laughs> jadi dapatnya biduan <laughs> iya, iya enggak iya. Enggak, Wah. enggak enggak dapatnya guru kayak, enggak, enggak. kayak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah yang baru kemarin baru sudah di-upload yeah. ya yeah. Oh itu yeah. oh kan. luar biasa Dari guru itu hmm. ini siapa yang beruntung dan siapa hmm. yang buntung Ast nih? <laughs> iya, iya. jadi nampak <laughs> memang Uh, guru itu tadi berjiwa besar dan bersabar ya, kak ya. Iya, sabar menghadapin adik kita. <laughs> uh, iya. <laughs> Gak, tolong sebentar apa? Kru, tolong kru di belakang, <laughs> kipas apa AC dihidupkan kru? AC. <laughs> <Asik. laughs> Jadi kak Imel, ini luar biasa, simple kafe, mm -hmm. uh, luar biasa ya. Uh, dengan yang pertamanya notabene simple kafe, yang tagline nya apa? Simple kafe? Uh, simple kafe khusus buat teh dan kopi simpel oh. teh dan kopi Iya oh. jadi dia luar biasa di sini namun ternyata kita hadir di sini mm -hmm. luar biasa tempatnya nih Pak luar biasa Pak ya oh. seperti kita bilang tadi sangat lebar kan kenapa enggak lebar kafe? kenapa enggak super kafe oh, super kafe uh, nah. super win kafe iya oh, Mega win kafe win kafe mungkin bisa kita tanya langsung sama ownernya Pak ya uh, oh, iya Oke okay. okay, uh, uh. Kak jadi apa ini hmm. yang alasannya membuka kafe seperti ini dengan yeah. nama yang tidak sesuai iya iya sebenarnya namanya sesuai kaya. Oh sesuai. sesuai karena menu yang kita sediakan memang simpel semua Oh jadi kita hanya menyediakan Makanan ringan, mm -hmm. kentang goreng, mm -hmm. ubi goreng. Kebetulan mm -hmm. ubi goreng kita ambil dari teman juga, uh, jadi kita memperdayakan mm -hmm. juga sih sebenarnya. Uh, risol, mm -hmm. uh, makanan yang simple-simple dan minumannya juga simple. Oh. Minumannya simple. Hmm. Jadi karena semua menu-menu di sini proses pembuatannya yang simpel ya kayak ya, nah, jadi iya. namanya tuh jadinya simple cafe gitu. Simple uh, cafe. Oke okay, menarik uh, pak bung uh, uh, bung oke. Iyalah macam udah tua ya kan. <laughs> iya yeah. iya. Uh, simple cafe ini selain menu minuman teh kopi gitu kan ini. Makanan-makanan tadi, makanan ringan kak ya. Iya. Itu makanan ringan itu kakak proses sendiri atau gimana? Eh uh, Kebetulan kita mm -hmm. ambil dari teman-teman online. Ambil teman-teman online, jadi kalau ada teman yang online kakak ambil gitu? Enggak, mm, maksudnya, maksudnya gimana? Teman-teman online itu yang mm -hmm. mem mem menjual, mm -hmm. memasarkan produknya melalui online. Oh, secara oh, online. Jadi ya saling membantulah. Saling membantu. Oh, uh, ya? Ya, jadi mungkin mm -hmm. gini, mm -hmm. jadi kan di Tebing Tinggi ini marak atau saat ini ya penjualan online makanan itu memang lagi marak dan memang mm. lagi apa ya namanya. fenomena fenomena dan, fenomena dan gitu. itu memang membantu perekonomian masyarakat Tebing di tengah tinggi, pandemi benar, ini, Pak ya. Di tengah pandemi. Ya, di oh, tengah oh, pandemi. Iya, iya, iya Jadi, mm -hmm. kagak mengajak teman-teman yang jualan secara online tuh Memfasilitasi lah ya. Uh, produknya Mbak aja kemari gitu ya. Oh ya kurang lebih begitulah kurang saya lebih. saya saya meminta mereka mm -hmm. untuk jual sama saya sistem konsinasi mungkin pak lebih tepat. Oh jadi ada awal bisa, orang kampung bang Misalnya ya. saya nih punya produk ini kan e, kayak cemilan atau apa jajanan mm -hmm. gitu kan yang mm -hmm. bisa dititipkan di mm -hmm. simple cafe ini mm -hmm. saya Kak boleh nggak titip ini? Ya ayo monggo gitulah iya. mungkin ya konsinasi iya. tadi itu ya konsinasi mungkin seperti itu. Oh iya iya. Jadi yang unik ngarik, sebenarnya ngarik. dari kafe ini mm -hmm. secara mungkin secara ininya uh, gamblangnya mungkin mm -hmm. uh, seorang baristanya ini. Kenapa itu, pak? Ya ya kak Yanti ini sebagai owner dan juga sebagai termasuk sedikit populasi barista wanita di tebing tinggi. Oh artinya berarti uh, beliau ini lain untuk bisnis dia juga menjaga cita rasa dong berarti ya karena owner turun langsung jadi barista ya itulah dia yang setahu saya sebelumnya uh. Kak email ini kan hmm. juga mungkin pernah mengambil pendidikan kilat privat kelas barista ini oh. nah, maksud saya seperti ini pake uh, uh, memang bantuan? walaupun banyak setahu saya barista di tebing ini yang aku punya sertifikat ya yeah, yeah. yang aku ya yeah. ya <laughs> secara gampangnya saya enggak oh, tahu ya. juga Ternyata. namun maksud saya ini uh seorang wanita itu kan jarang mengembal atau berkecimpu di ini di bisnis atau di pekerjaan ini, maksudnya mm -hmm. kenapa Kakak ambil profesi ini, iya. memilih profesi ah, ini alasannya apa itu ya gitu ya Sebenarnya alasannya karena saya penikmat kopi oh Bang mau apa? iya sini aja iya, bang, sini, kami sini. juga Aus oh, ah, iya. luar biasa Alhamdulillah nih, semuanya dadah dadah dadah dadah dadah ini, oh ini, ini, apa, tadi ini apa sebelumnya? Eh ini? Uh, ini kopi kalau kita bilang kopi kekinian ya. Kopi iya. kekinian. Uh, dia... Kopi apa ini kak? Kopi dipadukan dengan coklat uh -huh. sama buah pisang asli. Wah, jadi buah pisang itu kita blend kasar uh -huh. biar pas makan, pas minumnya itu masih kita bisa merasakan oh. buah pisangnya. Oh. Bedanya sama colding apa kak? Halo. Iya ya kolak dingin ya ya kolak dingin ada es batu karena nggak ada nggak ada kopinya. sendoknya karena enggak ada, ada sendoknya salah oh, ada bedanya dengan kolak dingin kolak dingin enggak pakai coklat oh, oh. iya saya pikir karena nggak pakai sendok makanya nggak berarti ini di. karena mau bulan puasa kakak buat menu ini ya ada pisang-pisang agar kan? panen sebelah pisang mungkin oh, <gaduh> salah salah yang... juga jadi, jadi alasannya apa, -alasannya. apa alasannya karena petani pisangnya mm -hmm. biar diberdayakan Oh, oh luar benar, biasa mantap, memang entah email ini mutunya memperdayakan apa yang bisa didayakan Iya gitu ya karena Termasuk yang kalian berdua oh, <laughs> karena yang Sumber daya itu tidak berdaya. Kalau tidak jadi, ada yang memberdayakan, iya ya. luar Inko biasa. Pintar kali ya, <laughs> karena kenyang, Allah. kenyang, kenyang. Iya, jadi, kasih kopi banyak sebelum tadi. kita on air ini, kita udah makan minum, makan dah, minum sepuluh. luar biasa, mau minum apa, bawa sampai tadi. Oh uh, iya, iya, kembali Bener. tadi sini. Jadi, ini apa namanya? Kayak ini kopi dipadukan dengan coklat mm -hmm. dan pisang. Jadi, jadi nawarkannya ini, ini kopi yang dipadukan apa gitu, dengan coklat, bisa kopi kok? Uh -huh. kok.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 iya walaupun kita dalam taraf rendah hidup pak tapi iya. gaya jangan mau kalah enggak, enggak. yang suka jajan kemana-mana iya. ini belum pernah ada iya, iya, iya. Nah, makanya tadi saya tengok ini kok kayak colding gitu kan iya <laughs> makanya itu uh. jadi ini aku ini. mau kayak uh. geletar gitu pak masuk tempatnya keren, keren mewah gitu ini Pasti salah mahal, mahal nih salah masuk enggak, enggak ini. masuk ini enggak hmm. tengok minumannya menu-menunya enggak pernah dengar hmm. mau pesan teman sedingin si enggak ada teh apa? teh apa? Teh. kopi enggak ada tadi teh apa? teh apa? teh apa? Bu, Bunro nah, apa bandrek. Worek, apa teh rujak teh, teh rujak. Enggak ada teh rujak. Ya buah-buah semua dari situ loh Pak. Buah naga, Ayuh, buah. buah. Namun kita walaupun ah. menunya agak western dan jarang kita dengar namun iya. harganya ternyata memang simpel ya. Nah, itu coba ini harganya berapa? Heeh, ah, ah, berapa Kak? Uh, kalau ini kebetulan kita patok dengan 25.000. Hmm, ini lima 25 25.000. Karena ini termasuk signature simple signature. Kami. Oh. Hmm dua puluh ribu ya coklatnya iya. asli nih ya uh, ya kita pakai co coklat asli bubuk coklat halus pisangnya asli ya kak <laughs> pisangnya seasli ade asli, adik. asli Aduh. ya ini pisang apa yang dipakai kak alhamdulillah pisang barangan pisang barangan, barangan. berarti ini nggak sembarangan pernikahan lebih. dari bapaknya ambon mamanya kepo Buk? bukan jadi pisang <laughs> batu bukan jadi apa pak bapak ambon mamak banten ini jadi pisang barang. anaknya barangan, barangan. Iya, krik krik krik krik. Iya loh. kan, enggak oh. ini enggak keren ya eh, kan kak. Kan tau kan, kan kan ada pisang Ambon, ada pisang Banten. Bapaknya Ambon, mamanya Banten, anaknya barangan. Berarti oh. kayak kayak ada kawan saya orang kampung dalam. Mm -hmm. Bapaknya Jawa, huh? mamanya. Mamanya apa? Ayo, enggak tahu. Oke, <laughs> oke, <Okay. laughs> okay, kita lanjut tadi. Kenapa seorang Kak Imel yang berapa usia kakak? Kalau di barat, nanya usia memang sensitif. Iya, oh, oh, oh, oh, oh, alhamdulillah empat puluh. seorang wanita, yang, yang... ya? Iya, enggak, enggak, enggak, gratis. ini bisa bicara, lah, lah, lah, lah, lah, lah, ini tetap bayar Pak, ingat. Oh iya. Oh. Ini potong endorse ya berarti Iyi, ya. Iya. Iyi. Ternyata tetap bayar kita Muji. Jadi, seorang Iyi. Kak Emil yang berusia 40 tahun kenapa mm -hmm. memilih profesi sebagai barista? barista. Ah, benar. Kenapa nih, Kak? Karena saya peminum kopi, penikmat kopi. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. uh, saya kan biasanya sukanya nongkrong menghabiskan waktu di kafe, oh. di kedai kopi. Oh. Gitu. Mm -hmm. Jadi saya berpikir, kenapa tidak saya aplikasikan mm -hmm. Saya jadikan ini ilmu, saya buat untuk usaha bisnis oh. Jadi dari hobi, hobi menjadi bisnis Oh iya benar, hmm, benar Berarti yang awalnya kakak hobi minum kopi gitu kan Pindah tempat minum kopi jadi pingin lebih cari sensasi kopi yang lebih Kakak punya inisiatif kenapa aku nggak buka kopi sendiri gitu kan benar. bukan. Jadi? Sebenarnya kalau saya berpikir gini, suami daripada Iya, iya, iya. iya. Daripada udah tahu aku, aku pengen dipikirkan cafe orang, uh -huh. bagus aku buka. Aku minum kopi orang beli aku bisa untung. Iya, aku udah, udah, bisa udah puas paham. minum ya kan? Iya, iya, iya. Ah. Tapi saya rasa enggak, Pak. pinter kan? Saya rasa kan? enggak. Ini cuma cari keringat aja Kak, Kak Yanti ini buka kedai kopi ini. Ah, terus. Enak ini agak-agak diumbang ini. Dia pikir kita kasih gratis. Tidak. Udah-udah habis udah ya, masa masa masa gratisan kita oh tadi, iya. Pak. Udah, Be. Oke, oke. Jadi intinya akan kecintaan Kakak dengan mm -hmm. kopi mm -hmm. dan penik Mat kopi kakak implementasikan jadi bisnis ya. ya Namun betar. bukan berarti kakak di sini hanya sekedar cuma buat-buat kopi. Berarti yang pastinya kakak akan menyajikan kopi sebenar-benarnya kopi ya. Alhamdulillah saya kemarin ada sekitar hampir dua bulan sebulan setengah lah mm -hmm. uh, saya belajar di Medan. Belajar ya. apa kak? Belajar Menggambar. jadi barista. Oh. Kalau belajar menggambar nanti bahaya. Daring Kak, daring enggak belajarnya. Iya. Kayaknya kalau kelas langsung ya. Kalau untuk ini enggak bisa daring. Prefer class ya. Privat class. Oh. Dan oh. dan kita mm -mm. bukan sekolah dari pemerintah. Oh, -pemerintah dari oh. Mandiri kan. ya, mandiri ya. Kita mandiri, kan ya. mandiri. Or, eh, ke ini? Mehol, siswanya mehol. banyak, siswanya banyak? Enggak. Jadi dia ya. setiap satu kali Oh tetap kelas. menjaga prokes lah ya Sepuluh, hmm. sepuluh saja sepuluh Oh maksimal sepuluh siswa, 10 siswa ya. dan satu oh, iya. pengajar ya. Selama sebulan setengah ya? eh uh, Sebenarnya kalau untuk belajarnya kita uh -huh. cuma tiga hari Tiga hari? Bayarnya uh, berapa tuh? Satu juta setengah Tapi kita dikasih Dito. aplikasi untuk uh, Menambah ilmu uh -huh. Jadi kebetulan uh -huh. uh, guru saya uh -huh. Maga Cafe kebetulan dia buka juga cafe, jadi kita boleh di situ belajar dan terus belajar. Oh, Maga Cafe, Kak. Iya, halo Maga Cafe, Maga Cafe, oh jadi jadi dia uh, uh, sekali daftar namun belajarnya seumur hidup. Iya, maksudnya oh, kalau kakak -kak oh, mau konsultasi, konsultasi, konsultasi, bisa konsultasi, seumur hidup gitu ya? garansinya sih, seumur hidup walaupun tiga oh. hari satu setengah. Oh, iya, iya, gitu. iya. Oh, kalau dibelikan kerupuk, jange, Pak satu setengah, enggak habis tiga hari. Pak, kalau dibelikan emas, enggak dapat banyak-banyak deh. Oh, iya, juga, iya, iya, Jadi, okay. ilmu itu kan seperti ibarat emas. Heeh, oh. semakin kita membayar mahal, semakin tambah berat ilmunya oh. luar biasa semakin kita membayar mahal hmm. semakin, semakin berat, berat ilmunya, ilmunya. Uh, yeah. dengar itu apa dengar pak saya nah, Cuman... namun itu saya rasa tidak berlaku sama uh, masa pendidikan sekolah kayaknya kita ini. kayaknya kita nggak usah merembet kesana oh okay. nah, <laughs> nah, bukan nah bukan nanti baik <laughs> baiklah ya, baiklah Kalau seperti itu oh, jadi tadi Uh, kakak intinya belajar privat kelas barista di kafe apa tadi Maga kafe Maga, ya. Maga, Maga di jalan cafe. mana kak uh, kompleks Mega Mas Mega Mas <sukai> Asia Megamas Asia, Asia Megamas, Asia, okay. Asia Megamas. Jakarta Mas Jakarta Utara Medan Medan, oh, Medan Utara? Oh, Sumatera. Halo. Halo. Sumatera Utara Iya Halo Sumatera Utara halo Pak Ustara. Edi Ramayadi halo Pak. halo apa Pak Bobby gak? Ia, Pak Ia, iya, Pak. Iya, udah dilantik. ya udah dilantik. Udah, udah, udah. Bang, Bang, Bang, Bang, iya. Menantu, menantu Pak, Bang, Bang, Bang, Bang, iyalah. Jadi Bang, itu Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, kopi Bang, Bang, Bang, Bang, Belajar untuk menyajikan kopi hmm, Jadi uh, Mengenal kopi Menikmati men kopi. kopi Menyajikan kopi ya. Emang selama ini Apa serumit itu sih minum kopi? Iya <laughs> Kalau Bung minum kopinya mungkin Pakai kopi cabutan oh. Gak rumit Ya Minum kopi letak air panas hmm. udah selesai siram air ya kan? iya udah selesai selesai itu tapi, juga kopi ya tapi kalau kalau kopi kita kan lihat biji kopi itu ada seperti apa Oh kan terus berarti ini masalah sensasi ini sebenarnya. iya benar. rasa ya rasa bisnis oh. benar-benar memang masalah tes ini banyak orang yang menyepelekan namun banyak orang yang meniti beratkan bung. Nah tapi kesepakatan kita pak sebelumnya masalah yang bukan masalah itu jangan dipermasalahkan. Yes. Bener. Tapi ini bukan masalah bung. Ini masuk Ini rasa. Pa. Ah oh, Namanya tes Ibarat ibarat ibarat ade ibarat ade kalau jatuh cinta. Oh. asik ini. Kalau rasa. Mm -hmm. sudah ingin memiliki mm -hmm. apapun dibuat bener -bener. Uh, Oh bilo iya. cinta datang di awak uh. tai gigi rasa coklat Iya uh, itu dia <laughs> oh, ini ya untuk kodeo uh. bilang sama umat kau yo ya yo, uh. apa ondak ondak uh. mikoling apa mikobus kalau ndak mikoling biar publik kami koling sudah sertifikat atas nama dek enggak enggak nah, kalau ndak mikobus omak kau bilang biar aku beli mikobus ngakak pikir dan sertifikat kau. belum lain lemari sama tempat tidur gitu. Oh, nak menambah bapak ini bayar? Ya makanya aku nanya dulu kalau <laughs> nggak tepat kan masalahnya ten kan tentang kopi tadi ya, kak <laughs> ya? Oke okay, bung ya tentang kopi. Oke. Okay. Jadi menurut bung kan tadi itu masalah apa ya? Terus terlalu ribet. Sense of belong lah ya kalau iya. bahasa bataknya ya. Iya. Eh. Jadi sense of belong ya. Uh, jadi di situ ada proses ya, ada proses panjang. Bagaimana cara menyajikan sebuah, sebuah kopi itu Hingga memiliki cita rasa yang memang e, Diinginkan gitu yeah. kan Itu memang diproses dari hati Kalau dengar-dengar cerita peminum kopi nah, itu ya itu tak di kita itu pak coba jelaskan ah, kak. itu ah, aku gimana maksudnya itu? aku ini ah. kok perkara kopi kok ribet ah, lagi ah, sampai sekolah-sekolah sekolahlah sekolah oh, mama aku dulu tak paham ah, harus biji kopi pilihan oh, lah aku dulu kalau minum kopi yang penting dimasaknya kopi itu <laughs> letakkannya garam sedikit nah pakai garam ya iya nah. enggak itu kenapa itu kak kenapa coba proses-proses proses menikmati kopi itu yang kalau sebenarnya, kan? kopi ini hmm, bisa dinikmatin itu bukan dari baristanya mm -hmm. Tapi yeah. dari dia roastingnya roasting Dari oh, dari roasting. dia pertama kali mm -hmm. dipanen, dipanen Sampai dia menjadi biji kopi yang benar-benar diinginkan oh. Kalau kayak kita yang barista mm -hmm. ini kan hanya menyajikan, menyajikan saja oh. Jadi kalau kopi ini sendiri sebenarnya tergantung bijinya Oh berarti di sini Pak, dari barista yang handal menyajikan sebuah minuman atau secangkir kopi, itu masih banyak faktor pendukung Pak dari proses sebelumnya, seperti petani dan roasting itu tadi. Yeah. Iya, Tim seperti benar. itu Pak ya? Ya, Kak. Oh. Jadi, jadi menurut... di balik barista hebat ada petani super, Ooh. iya, di belakang ya gitu ya? Jadi hmm. karena... Yang menentukan kopi itu enak, dimulai dari penanaman, penanaman panen, panen, roasting, roasting baru penyajian barista. Iya. Oh. Tapi mungkin ada ya, kawan, ki ya, kawan-kawan kita mungkin belum mengetahui apa sih itu roasting. Ah, ah roasting ro roasting itu ini, Pak, goreng, Pak. Kalau bahasa ya, Inggrisnya, Ah, goreng, ibarannya inilah ya, gongseng, gongseng. Kalau dulu zaman kakak ini, orang tuanya pakai garam, katanya gongsengnya ini Bukan mungkin. Gongseng, kan, Direbus. Oh, direbus. Di iya. iya. Oh, ini mungkin karena zaman modern udah pakai mesin. Tapi bahas. kalau bahasa Indonesia rus itu sebenarnya sangrai, menyangrai gitu ya. ibaratnya ya, jadi goreng. Kalau mama-mama, mama, mama, kalau mama-mama oh. digoreng. Digoreng. Iya. Di gongseng. Di gongseng. Hmm. Di gongseng. Nah, itu Gongseng. Ibarat, ibarat kita mau buat dia menggoreng nggak pakai minyak. Ah, lah kalau bahasa ibar... kampungnya tadi itu tadi pak. Apa? Di gongseng. gongseng. Gongseng. Gongseng. Kayak gering. kita mau buat bumbu, bumbu, bumbu pecel kan? Ya. Tongseng, tongseng. Bukan ah. tongseng. Jadi apa? Gini, speaker, speaker ya, speaker, bukan speaker. Gini tadi speaker. Ini jadi hubungan kopi dengan speaker sangat kuat, saudara. Iya, iya, luar kan. biasa. Ini konsepnya selain tadi kita udah cerita tentang halo ibu. Ah, halo ibu. Halo Ibu. Makasih Ibu. Iya. Makasih, eh Enggak tolong ibu. botolnya majuin lagi. Muka Kakak iya, nanti kayak dispenser. Itu Bu, enggak masuk endorse. Ini enggak, iya udah enggak papat itu. Halo enggak. Ibu. Enggak, enggak masuk. Makasih enggak ibu ya. Hati-hati di jalan. Mm -hmm. Iya, selamat datang kembali. Ba bandel paket. Ba bandel Pak bintang ininya Pak. Mentang kita di endorse nih Pak. Ini, pa. ini iya, enggak, enggak masuk endorse di tampil-tampil kan Pak. Oh, bu. ini air putih. Jadi kita harus minum, tempat minumnya apa? Tempat Bambang. minumnya ada oh, capnya, ini Bambang ini. Bu Bambang, majukan oh, ke depan Bu Bambang. Iya, oke, oh, oke, okay. degil kali, degil ya degil kali. Kok ah, nah, memang <laughs> perkara-perkara, 15.000 Gimana kok 15 rumahnya? mana kok? Pokoknya lima belas ribu, dua Ini kami minum langsung suka-suka di kawah, eh, iya, pakai mata kau. Eh, iya, oh. <laughs> Kak ini eh, kembali lagi kembali ke, lagi ke K email Oke Bung tanyain dia Bung jangan berat-berat kali nanya ya so, kopi itu kan pasti dari biji kopi yang kakak saja e ya masa batang iya. kopi wak iyalah <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> itu kopi dari mana Kak uh, kebetulan saya ambil, ambilnya dari Blue toba Blue toba oh, iya menarik baru dengar iya tahu tahu saya danau toba danau toba rapat berapa samosir samosir uh, makanya main-main lomo, sekali lomok lomok tidak ada bang lomok lomok -lomo yang kayak mana itu bang bang? lanjut kopi bu bukan enggak bahas lomo-lomo kopi kopinya tadi Blutoba. dari lu coba coba jadi kebetulan uh, guru saya petani yeah. kopi di dari girsang dia menamakan Biji kopinya itu Blue Toba. Girsang oh. itu daerah kampung daerah Toba. Iya. Kalau sama kah? Belum, daerah Toba ya? Belum pernah ke sana so. oh. oh. cuman kata ngakunya guru tuh dari Blue Toba, ngakunya orang Toba. Enggak, soalnya orang Balige. Oh, Balige agak kata sedikit sikit ya. Iya. Ngaku. Ih, ngakunya juga. intinya daerah situlah ya. Pokoknya dia daerah-daerah sana lah, daerah-daerah. Iya. Girsang. Girsang kampung Girsang. Iya, kampung Girsang. Kampung Girs bu bu maaf bu bu, bu. ini cafe bu bukan iya bu apa bukan lapangan apa badminton <laughs> badminton Oh uh. iya iya apa ini Pak lagi Pak uh, tadi girsang eh kampung girsang kampung girsang udah jauh. enggak uh -uh. maksudnya kenapa? kenapa dia dinamakan kenapa oba uh, kenapa blutoba kenapa enggak Blugirsang kenapa ya, biasa saya kan orang nih uh -huh. kalau kopi di Sumatera Utara terkenal apa namanya nama tempat Mandelik, nama daerahnya Simak ya Pak nama daerahnya lintong Iya ini blue toba ya. Iya, kenapa blue enggak toba. blue girsang? Kenapa enggak? Enggak. Uh -uh. Saya yakin karena blue toba ini sebuah sebuah biji yang yang memang Boleh, isif. boleh, Atau boleh ditengok, mungkin boleh Gini, Pak. Oh, Bang, mana Bang yang blue toba? Uh, bang, bang, blue toba bawa kemari, Bang. Aku Atau yakin ini biji itu Danau ini, Pak Danau bijinya, warna. Biru. ini warna biru. Enggak. Ini aku warna, karena oh, danaunya warna iya, biru. Iya, Danau oh, toba warna biru benar. Kalau di tonganya, Pak, di pinggir. Rumahnya rumah kopi juga Kak. Iya, aroma yang pernah ada Asik. bukan aroma ikan nila kan bukan, bukan. kalau itu ngambang lah Allah jadi jadi ini kopinya di simple cafe hanya menyajikan satu varian kopi blue, blue... blue toba. toba oh, yeah. oh. Blue toba, ya? apa alasan kakak banyak mohon maaf ya saya apa dulu kalau wabil khususnya di tebing tinggi ini kan menyajikan bayu maaf pak mak sampai potong ini boleh diminum kak <laughs> eh? kayaknya tadi lebih ini ini, ini nah, asli nah. kan bukan hanya nah, untuk di karena cuma satu kita kongsi Pak adek buatkan kan, dua kentur, deh pak. siapa duluan Pak Oh, pak, oh pak ini dua, ini Pak, gini. Dua, pak. nanti limpi kenapa enggak gini kak, enggak potongin teruskan Kak ini saya buatkan kopi pisang mm -hmm. ya satu lagi uh, satu lagi kopi kopi stroberi Oke okay, siap ibu uh, ya Allah luar biasa nanggap ya jangan nanya kami ya. dapat satu-satu signatur dari simpel cafe kalau kalian mau limpul ya limpul loh, Pak Ya, kalaupun memang kalian mau nikmatin tapi masih kemari. masih diskon nah, nah oh, masih ya. diskon sampai kemarin jalan main. Abdul Amin nomor apa-apa lebih tinggi saya yakin hmm. ini uh, menu, menu tidak bisa anda rasakan di tempat di, manapun tidak tidak karena ini memang luar biasa luar biasa, rasanya pak. saya saya rasa murah Iya karena so. ini adanya di dalam kafe, enggak di luar Pak di dalam Di luar jangkauan Makanya Bapak bilang tadi kan enggak ada di luar iya karena jualnya di dalam kp di, di luar kp ini, ini enggak ada jualnya menerima hujan karena di luar lagi hujan enggak kalau di luar pun menunya yang lain Pak yang lain Oh nah, iya mm -mm. coba ini Pak kalau pisang eh apa kopi kotspi kopi coklat pisang ah, luar biasa ini. udah luar biasa Pak udah berapa menit kita obes oh, belum belum masih masih iya lama-lama pun -lama... 30 menit Ah, ah mungkin Khaled mau ini udah... minumnya gratis nanya nanya menu saya enggak di Iya. Jadi mana? Ba Masih mana mau dikasih gratis? Nggak. Coba dulu pengunjung-pengunjung uh, kafe -pengunjung simple Cafe coba kasih dulu Kak ini belum karena belum masuk ke session itu belum masuk ke session itu. Kakak, kakak salah, Kakak nah. sudah menampilkan minuman Kakak ini nah. yang mau menggugah. Maksudnya tadi Rasa ini ditampilkan, ingin ini ditampilkan nah. biar kalian nggak bodoh rupanya. Astaga. Ini ditampilkan kok Kak jangan Bijaknya bilang kayaknya gitu, hilang. Kami belum punya sertifikat, ya, gitu kan? Ya itu tadi, karena kalian belum sertifikat, makanya saya berani ngomong seperti Besok itu. Besok kalian kalau mau endorse kami, gitu ya? Tolong ya manajer ya, jangan cari yang kayak, kayak gini lah ya, ownernya ya, agak yang lembut-lembut gitu ya. Pantang kak. gratisan orang Indonesia ini. Terus awak? Kak, oke. Jadi kak, apa sih? Tadi kakak sudah nyatakan bagaimana, bagaimana kopi yang baik, baru bagaimana eh, dari mana asal bijinya. Kopinya. Ya luar biasa ini karena saya berani bilang luar biasa karena saya asal duduk itu orang hanya berani bilang apa sih andalan kopi keren? Mohon maafnya, gayu I, yang, uh, yang, nih, yang, yang udah familiar yang lah. Familiar ya. lah familiar. Ini bisa dibilang mainstream uh, lah ya. Mainstream ya. tiba-tiba di simple kopi ini ah, blu toba gitu. Blu toba dengan benar uh, benar benar roastingan levelnya medium ya kak like iya, medium, like, like. Uh, oh, medium itu like medium kalau kalau di yang lain, Pak, SMTD ya, SMDD, medium, tuda, medium, tuda, gini, gitu ngerti ya? juga kita kopi ya. Asik kalau udah baca iya, tadi, sih, Pak. Ya. Iya, iya, iya. Boleh, boleh juga belajar dari abang-abang. Baik, ah, ah, bayarlah ah. satu setengah, gari, gari. Iya, tiga hari. <laughs> tiga hari. iya, ya. menarik man. saya Saya cukup terkejut Pak. Lihat biji kopi. Saya bayar nah. tiga kali lipat. Waduh, suruh pulang gitu nih, suruhnya <laughs> kayak ya. Udah. Uh. Jadi, Kak, setelah uh. biji kopi yang sangat anti-maintry atau spesial. Uh, lalu apa menu andalan kak Dari kakak ini uh, Kebetulan di simple cafe ini Kita menyandingkan dengan teh Karena biasanya mm -hmm. Kalau kayak seperti saya Ke cafe itu yang disediakan Kopi dan jus Sementara mm -hmm. Teman kopi itu Yang kita tahu teh Bukan jus Oh Teman kopi itu teh bukan jus. Bukan Biasanya begitu. Kalau jus temannya siapa, Pak? Kalau jus temannya kawan-kawan. Justru karena itulah makanya kawan-kawan. Ah. <laughs> Udah kalian ketawa aja lah kalau pokoknya enggak kalau enggak lucu ya. Kalau enggak lucu ketawa aja lah. Ini Oke. ini agak, -agak serius nih sebenarnya. Oh. Tapi dilucu-lucukan. Iya. Jadi Jadi di sini ini cuman teh. menyajikan kopi dan teh. Iya. Itu alasan Kakak kenapa nggak jus karena tempat kopi itu seharusnya yang benar itu hanya menyajikan kopi dan teh gitu Pak benar makanya. terus uh, begini Kak selain kopi dan teh itu uh, otomatis banyak varian rasa yang kakak ciptakan gitu kan selain tadi ini ada uh, kopi kekinian gitu kan terus kopi-kopi apa aja kak lagi Kak dari uh, apa Blue Toba itu tadi ya kita buat coba uh... Coba, coba memasarkan cold drip dan cold brew cold drip uh, dan cold brew dari biji wine B, biji wine asal bijinya blue dari toba blue toba, blue toba, toba juga, juga. iya dia pro prosesnya dia Ihh. wine menarik wah iya jadi biji kopi to blue toba tadi diproses wine lalu disajikan dengan cold drip dan cold brew iya benar benar benar itu enggak jadinya bisa... gimana itu mm -mm. ada contohnya Iya, tunggu di kode dulu, kayak iya. baru datang ya. Kayaknya iya, biar tadi, lo. kayaknya tadi sebelum kita. Iya, arah, bukan saya mau minum, bukan tadi. Kayaknya hmm. kita sebelum live sudah dikasih rasa. Enggak, bukan kami mau minum, mau nunjukkan mau Cuma cara cara mengomongnya itu seperti enggak diopenin gitu Bukan loh, uh, oh masuk jadi maksud, ini. Ini soalnya ownernya ini agak-agak enggak masuk. Ownernya tadi ini mau marahin anggotanya, cuman kode marahin ya, kita. gitu. iya, <laughs> iya. iya. Hmm. <laughs> Jadi nanti kita ditampilkan juga. Dek, dulu cold drip, Dek. Cold cool drip, drip dan Cool brew. Biar nampak dia. Ya, gimana apa sih cold drip gitu, itu? Cool apa sih cold brew itu? Nah, itu coba bisa jelaskan Kak cold drip dan cold brew itu? Eh, uh, sebenarnya kalau cold drip dan cold brew itu boleh dilihat di Google aja. Oh. Biar biar, biar ya, agak clip paket, biar Gimana? Biar agak, agak beli paket. Mungkin ini ada cita rasa tersendiri, Bukan, waw. bukan ini jawaban yang sangat simpel dari narasumber yang luar biasa. Oh, iya. Heeh. Uh -uh bahwasannya cold drip dan cold brew tuh lihat aja di Google. Iya, uh -uh. benar. Lihat aja, aja di Google. mau okay. lebih detailnya lihat aja di Google. Oke. Ada, dadah Halo, ada. Ini, ini cold drip. Oh, ini iya. cold drip. Cold cool brewnya nak. Cold brewnya, yang nomor dua. Jadi ini ya teman-teman nih cold drip. Jadi ini prosesnya cold drip. Ini kalau se-se botol ini dijual berapa kak? Kalau cold dripnya tiga puluh. Tiga puluh ribu, ini, ini Ini dari ini, bro. ya, Kak. Ini cold brew. Oh, oh. Call, Ini cold drip. Ini cold brew. brew. Oh ya, ada bacaan. Oh, brew. Ini berapa, Kak? Empat puluh rib. Ini tiga oh. cold drip. Empat cold drip. Tiga Oh, oke. Okay. Ternyata kita sudah masuk di waktu, waktu aja terakhir, ya. Jadi, yang buat mahal ini. Pak, mm -hmm. yang ini tiga puluh ribu, ini empat stikernya? Iya, ini nggak ada stikernya hmm. ada stiker. Iya. Oh, jadi, oh, enggak pak? enggak Ini mungkin prosesnya, Pak. Prosesnya ya, Kak ya, yang iya, membuat benar. ini makanya lebih mahal ya? Uh, sebenarnya kalau buat cool drip dan cool brew sendiri, yang buat mm -hmm. mahal itu dari biji wine nya. Biji wine, wine mahal. Ya? Oh ya benar, benar, benar. Karena biji wine termasuk biji pilihan tuh, Pak. Benar. Oh, oh iya. Karena proses lagi ya dari iya, biji iya, itu enggak no. langsung di roasting, ya? Iya, jadi enggak, proses. Iya. Namun ini wine, wine yang gak buat mabuk ya? Iya, bukan uh, buat mabuk fermentasi ya per Pak ya? Iya maksudnya fermentasi kopi fermentasi Bukan fermentasi wine oh, okay. Jadi apalagi tuh Jadi ini kan kakak memunculkan ini mm -hmm. Lalu apalagi Apakah di sini kalau pesan jus bisa nggak Kalau pesan jus uh, Kita nggak jual jus Tapi kita padukan buah dengan kopi Karena oh. uh, saya sendiri mm. Benar-benar ingin mengajak masyarakat Mm -hmm. luas untuk mencintai kopi. Oh. Uh, sebenarnya kalau untuk negara maju itu kopi itu sebagai kebutuhan harian. Negara maju itu rata-rata sebelum mereka beraktivitas mereka wajib minum kopi. Ini keren nih, Jadi kita kita kita coba mengajak untuk cintailah kopi. Karena kopi ini memang benar-benar layak iya. untuk dinikmati Luar biasa Dari pesan Kak email tadi Pak sebenarnya banyak pesan yang tersirat Maknanya. Ya, Maknanya benar Kenapa iya. Pak? Pertama tadi kalau mau cari jus, Bapak, Bung bilang tadi kan Nggak ada, tapi e, Kak Yanti ini mampu main, ini kan, ya, Kak, menangkap kemauan konsumen itu dengan tidak mengusirnya tapi tetap menyajikan kopi dan keinginan konsumen dapat oh. rasa tadi itu dipadukan dengan kopi. Inilah tadi menganti tercipta kopi. kopi Ada tadi kok, kok ya. apa lagi, Kak? Ah uh, ini kopi terus kopi. ada kopi stroberi uh, tadi. Oh, kopi stroberi. Kopi stroberi terus ada kopi uh, kiwi. Kopi kiwi. kiwi. Uh, oh, terus ada okay. Kiwi bukan pengilat sepatu bukan tuh oh, itu semir sumir. semir semir Bambang tapi abang ini kayaknya memang kelihatan enggak pernah minum dan makan buah kiwi ah, terus apa tadi? karena mahal buah kiwi itu kayaknya ya boleh-boleh iya, iya. ketawa yang lain nggak eh. kemudian tadi nggak ini ini. paham buah kiwi oke, itu luar seperti biasa apa oke oke kemudian tadi disinggung juga sama Kak Yanti tentang uh, negara yang maju Wah dengan cara menikmati kopi ya Kak ya. Hampir yeah. rata negara maju itu masyarakatnya. Masuk Mas, lagi mas. datang oh. lagi kita kopi kita. Dateng Ini apa tadi? Ini tadi kita, apa, Bang? Ya? Banyak ya. Ini kopi stroberi. Kopi nah, stroberi. keren nih cakep nih tempatnya lihat ya. Nih, halo men. pemirsa kopi stroberi kopi stroberi uh ada Pak memang Pak ada stroberinya asli yeah. ya bulirnya Ia. ya, ya. ada yang enggak bohong ya heeh iya iya iya ya jadi apa ya stroberi kopi stroberi ya ini, ini ya, ya. ya. Ini apakah uh, bisa jadi apa dinosaurus uh, uh, atau uh, burung ayam ayam uh, uh, uh. asal uh. bukan jangan uh, jadi ukail aja lah aja luar biasa kembali tadi menanti jadi bisa kita lihat jadi Kak Yantini eh, ini minum juga Bung Oh boleh rupanya Pak uh, ini, ini ini minumnya pakai ini Oh jadi biar jangan nampak kita dari kampung Oke okay, mau coba kita. yang mana nih Bung dulu I ini aja strober ya jadi nah, jarang minum Kak email sama. ini luar biasa memang sama kayak Bung bilang ternyata dia tetap idealis hmm. dengan arus kopi loh di di di di, di coffee shop ya, ini benar, di simple kafe. namun dia menyajikan meng atau signaturkan buah-buahan dengan kopi, dengan kopi oh, bener -bener -bener. coba kita minum Iba apakah iya. stroberinya tuh tetap ada Benar. apa yang Bung rasakan bung, telah mau minum itu ya, saya minum ya. asamnya tetap dapat enggak uh. asam dari stroberi manisnya hmm, stroberinya asli ini enggak asli enggak bohong ya enggak maksudnya biasanya notabene stroberi itu manis-manis ini enggak asem stroberi ya ini pakai buah asli Kak Maksudnya mau pakai kaca pembesar atau kacamata? Oh, ini marah dia dahan nih. Buah asli ya. Buah asli ternyata memang bukan eh, jus ya. Kak? Buah bukan es batunya terasa enggak? es batunya lebih terasa. Terasa Ayo. es batu asli nih kok. <laughs> ini asli. Enggak mau saya tanya lagi. <laughs> Nanti disuruh lagi mata saya ke situ. <laughs> iya, memang enak. Enak ya, Bu. Pemirsa enak enggak bohong ya, bukan karena ini lagi di endorse ya enggak? Memang enak. Ini buah stroberinya ada. asli, ada kopinya. Ada kopinya. Campurannya apa aja, Kak? rahasia dapur oh rahasia dapur yang pasti oh. ini kopi dan stroberinya original ini buinya buinya agen sunggarin enggak, enggak iya agen sunggarin enggak, enggak enggak enggak, enggak, enggak. Iya, pokoknya enggak. itu bukan bukan dari apa Iya bener-bener bukan deterjen ini enak, enak. Bukan. ini hadir dari uh, kopi atau kita, stroberinya? kita Oh shaker. di shaker ya ceknya cerah bener hmm. Wah gue ya Bung tahu shaker shaker itu apa yang ngehe -nge -nge -nge gitu ya E, itu hacker, Bung. Alhamdulillah kedatangan MC yang luar biasa. Enggak, iya, ini jarang-jarang kak -jarang memang. Ini penikmat kopi sebenarnya MC-nya. Jarang-jarang minum kopi tambuh berarti bener-bener enak nih. Bener serius. Tapi iya. penikmat kopi ya, tapi ini... Jadi ini kan bisa dilihat, Enak-enak. Uh, stroberinya itu memang ada. Ke sana kak? Pertanak. Iya. Enggak, saya mau <laughs> biar om Arif bisa lihat, MC Arif bisa lihat. <laughs> iya, iya, iya. Iya, iya, saya kan nanya biar iya. memang nampak saya itu MC, iya. bukan bukan, mencur yang bukan Mas... mencurigakan produk saudara ini palsu. Bukan masalahnya MC-nya MC cabutan yang tanpa sertifikat, jadi depan udah kami jelaskan tadi sebelumnya. Iya ya, biar jelas lagi. Mana tahu ada yang ada, mana tahu ada yang mau mau nanya nanya. Udah kita, en, enggak lah, enggak enggak. Kemarilah, kemarilah. udah kita tutup ajalah aja kemarilah kemarilah kita tutup ajalah janganlah dulu eh oh, janganlah dulu tadi tadi gitu puluh ribu saya. gratis loh udah Cepet lah Bapak biar, biar aku jelaskan dulu lah <laughs> tadi sebenarnya <laughs> saya mau jelaskan <laughs> pak tadi kan negara maju itu uh, menikmatin kopi setiap harinya jadi itu bagus sih pak ada pesan moralnya kenapa? karena biar petani-petani kita petani kopi khususnya sejahtera pak dengan banyak orang yang menikmati kopi itu yang pertama, yang kedua ini menarik, ini bisa menjadi uh, kemajuan Indonesia di mata dunia kenapa? karena komoditi di kopi ini pak iya Indonesia masuk umur 4 di dunia pak iya benar sekali 4, ya? tapi ya. petani kopi kita harganya masih di bawah sekarang nah. ini harga kopi lagi turun tapi seperti kami Uh, membeli kopi itu tetap harganya tinggi. Nah, no. permainan tengkulak ya. Uh, itu kita nggak paham. Jadi sebenarnya kan uh, seperti dibilang kain tadi negara-negara maju itu sudah bisa menghargai yang namanya kopi gitu. Tapi mirisnya kita berarti petani kita di sini juga belum sejahtera berarti kak ya? Uh, untuk sekarang ini harga kopi sangat sangat sangat sangat turun. Hmm. Jadi Menurut uh, Kak Yanti uh, Harga kopi petani itu iya, Indonesia betul. itu masih di bawah standar Iya ya. benar di bawah standar uh, Kalau seandainya acara ini bisa mendobrak mm -hmm. Pintu pemerintah mm -hmm. Untuk memperhatikan petani kopi Saya sangat mengaplikasikan Wah wow, oh. acara kami kali ini kalau masalah apa Dobrak mendobrak <guluh> Memang ini Dibuat? Ya kadang-kadang, kadang-kadang kita Sebenarnya kami pake... mau bahas kopi, uh, mau enggak. bahas ini sebenarnya Kadang-kadang kita kalau pakai uh, sopan santun mm -hmm. datang Assalamualaikum mm -hmm. pak, maaf pak Kami uh, mau nawari kopi pak mm. Itu agak-agak susah untuk gitu diterima ya. Tapi kalau kadang-kadang kita perlu juga Sudah kita pakai acara sopan santun, mm -hmm. kita mm -hmm. tidak diterima perlu juga agak pakai oh, nah ini sedikit ini, ya. ini sedikit Pak ini saya nggak terima dibilang gitu pemerintah itu Pak sudah menyediakan Pak Oh bung belum bisa bicara seperti kok bisa bicara seperti itu perhatian pemerintah terhadap yang namanya kopi ini sebenarnya sudah ada Pak contohnya contohnya di tebing tinggi ini sendiri yang dekat dengan kota kita itu sudah pernah Makasih, dibuat kak. festival kopi Pak Halo Hei, mana Bos Bos Ya mengkobos cepat kali jadi ah, jadi saya lanjut ya, Pak ya itu perhatian pemerintah itu sebenarnya sudah ada untuk menaikkan kopi itu sendiri sudah dibuat festival kopi tapi itu memang Pak <tuh> ini ya bukan menjatuhkan ya tapi itu memang hanya untuk uh, trading lah Pak bisa dibilangnya itu hanya untuk pelaku-pelaku bisnisnya tidak untuk petaninya sebenarnya eh, ya gitu ya memang seperti ini Bung. Mm -hmm. se memang betul uh, du sudah dua tahun eh maaf mohon maaf dua kali mm -hmm. tebing tinggi mengadakan festival kopi iya, dan itu luar biasa memang kita apresiasi mm -hmm. namun notabene nya itu tadi eh uh, Apakah sudah sampai memang menaikkan derajat kopi ini dari komponen-komponen terkecilnya sampai terbesarnya? Dari yang terbesar. Oh iya, lo kan yang penting peran pemerintah untuk mengapresiasi itu sudah ada, pak. Lo contohnya iya, saja, iya. udah udah jangan begadang. itu polsek jauh mau dijadikan polsek kota jauh. kopi, lo pak. Tunggu ya kak. Udah udah udah jangan begadang. Tapi mau dijadikan kota kopi. Iya, Bagaimana pendapat? Po udah polsek jauh, polsek jauh. Tidak masalah, tidak masalah. Doa bukan apa-apa. Aku takut nih orang suaranya kuat-kuat. Oh, berarti Soalnya kita pelan-pelan nah, jadi, bu. Jadi, Bagaimana menurut, menurut kakak, kakak yang menyatakan tebing tinggi akan menjadikan kota kopi? Iya. Sebenarnya sah-sah saja. Mm -hmm. Tapi di tebing ini nggak ada kebun kopi loh, nggak ada. Uh, gak ada kebun kopi, tapi penikmat kopinya banyak. Berarti kota kopi karena banyak penikmat kopi. Apakah itu sudah memenuhi syarat? Eh, iya. Terus uh, kalau penikmat kopinya itu sudah terdata, itu berapa banyak? Lihat aja dari sekarang ini. Kafe kopi itu sudah. Menjadi. Kan bisa saja yang datang ke kedai kopi kafe kopi itu ini bukan orang tebing Iya. Oh, abang ini kayaknya sensus penduduknya luar biasa. Enggak lo kan cukup, cukup diaplikasikan kayak. Eh tapi tadi kita nggak nyambung loh kakak nah. ini tadi nanya sama kita. Bagai hmm. kalau bisa sampai pesannya bahasanya ke oh, pemerintah. Iya. Ini ditanya, deng, kayak mana peran pemerintah? Iya. Terus Kau kita yang nyolot. Oh, oh. Makanya tadi aku bilang. Ini posisi kita sek, kadang pro, jauh. kadang kontra ini kayak mana? Aku pun bingung menjawabnya. Iya, iya. Jadi gini aja kak. Email. Uh, iya. Untuk uh, di sisi-sisi terakhir kita uh -huh. pesan kakaklah sama oh, iya. pemerintah. Pemerintah dan uh, bagaimana sih kira-kira uh -uh. pemerintah agar menaikkan kopi ini dari petani sampai ya sampai kita sajikan ke konsumen gitu. Iyalah. Sampai kalo, kopi itu disajikan ke konsumen. Kalau pesan saya, mm -hmm. pemerintah kan udah banyak dayang-dayangnya, mm -hmm. udah banyak dayang-dayang. Uh, pembantu dari orang nomor satunya mm -hmm. oh. kayaknya bukan untuk kita lah untuk berpikir seperti itu biar aja orang, -orang yang capek berpikir sendiri oh. cuman kan kita mau mendobrak gimana mm -hmm. supaya kopi ini bisa diterima di kalangan seluruh masyarakat yeah. mm -hmm. petani kopi itu sendiri bisa sejahtera oh, kalau masalah menarik, menarik, untuk menarik. kalau masalah untuk bagaimana caranya ya terusan mereka aja lah sendiri Aanjaya. tuh orang itu awal nggak digaji kok suruh nanya-nanya pajak ke mereka ya oh benar itu iya hmm. kenapa kita lagi mikir keren keren keren keren itu keren aku suka statement seperti itu kok oh, kami pula okay. yang berpikir kalian lah <tongan> okay. awak bayar pajak bayar pajak iya iya siap-siap gaji sampai 13 matalek matalek matalek kan oh iya oke oke itu ya berarti itu tadi kak pesan kakak pesan kakak itu kakak untuk dari apa untuk Pemerintah supaya itulah, ayolah buka mata gitu ya, uh, lebih peka terhadap kesejahteraan petani kopi. Petani sendiri. kopi dan sampai kopi itu disajikan lah ya, tadi itu ya. Karena Oke. seorang barista oh, ada tidak lagi, ada apa-apanya, apabila biji kopi itu enggak enak. Contohnya, kita beli biji Aik, kopi Aik, cabutan sepintar, apapun baristanya, sehebat apapun baristanya, iya. sehandal apapun mm -hmm, baristanya. Mm -hmm. Kalau biji kopi itu... Tidak memiliki body, ya nggak ada rasa Nah jadi kembali lagi bagaimana mau tebing tinggi ini mau dijadikan kota kopi kalau biji kopinya nggak enak Betul tapi saya senang sama Kak Yanti nih dalam arti kata mm -hmm. Dia walaupun menyajikan mm -hmm. dan sudah ibaratnya sudah eh, langsung menyentuh konsumen mm -hmm. Namun dia tetap mengingat ke petani bahasanya petani itu loh yang termasuk penentu P rasa dewa. kopi itu Dewanya Dewanya, ya. Dewanya kopi penentunya. itu sebenarnya petani sama roasting, oh. oh. ibaratnya hmm. pemain di balik layarnya padan penentunya itu petani Ia. namun Bukan sampai barista. ke mulut kita kita pasti barista ma, baristanya oh. oke okay. kita lupa petaninya oke okay nih yang sering dapat apresiasi yang sering dapat barista oh. namun kayak ini memang Training barista yang, yang inilah uh, kopi enggak lupa ama kulitnya love profile ya <laughs> bukan kacang gila-gila gelar betul-betul gila. kayaknya ini barista kopi yang enggak lupa kulitnya ya. inilah kopi enggak lupa kulitnya biasanya iya, iya, bak, iya, iya. Kopi... kulit kopi itu yang mana Pak yang yang daging apa yang Ari ah yo <laughs> ini kalau tengok Google bila. ya nah. tengok Google aja Bang <laughs> di Google iya. ada semua tapi namanya kulit yang lapisan terluar Bang jadi kulit ari? Kulit, kulit ari lapisan kedua. Kulit namanya? Kulit, tapi kulit Jadi, ari Sebenarnya kalau kopi tapi itu kulit, kalau... Kulit luar itu nggak dibilang kulit Iya Jadi dibilang apa? Gabah? Dagingnya Karena yang diminum ini bijinya. Iya, iya, iya. Oh kalau kulit yang luar kopi itu dari... Kopi lah buah yang terbalik, Pak Iya, betul, betul Dagingnya dibuang, bijinya dikonsumsi di Biasanya makanya, makanya, dagingnya yang dimakan, bijinya dibuang Makanya Om Arif Iya Sebelum Bapak ini nanya di belakang tadi ditanya dulu kami mana gitu kami nggak settingan mohon oh, maaf kami karena... bukan konten prank Alhamdulillah. ya kami nggak konten prank langsung kita aja nggak ada setting-settingan nggak ada ya briefing nggak ada apa makanya ya makanya saya tadi kalian dateng mm -hmm. saya agak terkejut kake... naril kan uh, saya enggak kaget saya bilang uh... tadi tahu tadi bagus kesalahan dulu nah ini mukanya berminyak enggak ada kita nggak ada bagi gimmick gaming yang ya, mau salah cakap salah cakap makanya itu tapi yang pasti kalaupun kita ada salah cakap, ya mau ya, maafin aja hanya sekedar ya. hiburan jangan kalian laporkan ke polisi dong oke okay? ya, oke okay, luar okay, biasa pak. terakhir Pak ya Iya, udah terakhir udah tiga kali nih Iya <laughs> soalnya dipotong terus Pak iya enggak Bapak yang motong Oh ya, betul tuh oh. Ya. suka kalau orang ya. Indonesia gitu suka menyalahkan iya. pesan pernah mau disalahkan pesan-pesan udah ya. tadi udah mesan dia udah yang penting katanya ya kita nggak tahu pemerintah ada digaji Bukan uh. untuk pemerintah lagi, oh, jadi itu mana siapa untuk masyarakat atau untuk... Uh, apa nih? Uh, penghulu, anak-anak muda, <laughs> muda yang ada di tebing-tinggi, khususnya biar supaya bisa terinspirasi seperti kakak nih, atau kalangan-kalangan oh. wanita seperti kakak lainnya, kan? Yeah. Kalangan kakak kaumnya, gitu. Kartono, kartono... Uh, uh, bagaimana, Kak? Uh, Sebenarnya bisa menjadi inspirasi. Sebenarnya kalau untuk menjadi inspirasi itu enggak sulit ya mm -hmm. Jadi aja diri sendiri Enggak iya. usah ada tren topik ini kita ikut, ada yeah. tren baju ini kita ikut Iya yeah. Ada tren sepatu ini kita ikut, nah oh. tren model rambut begini kita ikut, enggak usah Artinya jangan jadi pengikut tapi jadilah diri sendiri Kak ya Iya jadi diri sendiri Kamu, biasa, ya luar biasa, luar biasa sebetulnya kayak kakak karena mencintai kopi makanya dalamnya cinta itu sehingga ya jadi kelas pulsa. kalau kita jatuh cinta kan abang-abang ini kami mohon maaf kan. ya? kami dicintai kak Yakin. Nanti, nanti adik itu pergi ke rumah mama ya dicariin Alah. itu tanggung jawab ala terus kayak gitu <laughs> Oke, okay. oke. Okay. Jadi intinya tadi mm -hmm. uh, nah, jangan boleh, boleh, boleh, boleh sedikit saya potong. Boleh. Uh -uh. Di Simple Cafe uh, yeah. sebenarnya bukan hanya untuk kopi, mm -hmm. teh herbal. Mm -hmm. Jadi Simple Cafe ini menyediakan teh herbal. Uh, kita ada teh buah-buahan, mm -hmm. ada teh dari tumbuh-tumbuhan, mm -hmm. ada dari ilalang. Oh, dari ilalang. Iya, ilalang. Uh, jadi lalang itu enggak tumbuhan, pak. Tumbuhan. Iya, cuman dia rumput, rumput. Enggak, Yang di pinggir soalnya. jalan, lalang-lalang. Ah. Ada dari buah-buahan, ada dari tumbuh-tumbuhan, ada, ada dari bunga, dari bunga. Bunga. Oh. bunga agak-agak selet sikit aja ya. Oh, kan? oh. Wow. kami protes jalanan. MC. walaupun hmm. kami dibayar, oh. kami bukan protes. Settingan. Nah, bukan settingan mesti kami Walaupun walaupun MC tak bersertifikat, mm -hmm. tapi protes tetap jalan. Oh. oh. oh. Oke, okay, Dari dari tumbuhan tumbuhan bunga-bunga lah ya. Iya, dari bunga. Ilalang. Ilalang, Ilalang. Oh. Ilalang ya. Luar biasa. Jadi dia itu namanya teh herbal ya, Kak? Teh herbal kita ada dari Teh Jawa Herbal teh. Jawa Jawa Selaman dari Cina Dari Cina, Cina. Jauh oh, ya Jawa Dari ya. Cina Karena Cina itu identik dengan teh apa -apa. Dengan apa Dengan Barang murah uh, Ini uh, uh. Bisa dilihat di belakang ini ada Teh Melati oh, Dek tolong deh ambil dek Tolong dek oh, Biar-biar-biar saya Aduh Enam oh, Ini lah contohnya nih, nah, ini, ini dari apa nih kak bunga melati sama bunga mawar. Ini bunga melati atau oh, kan Pak ya? ini bunga dia Bunga melati sama bunga mawar. Nah. Ini nyakap. ini ini bunga mawar. Ini bak? apa Kak? Iya, itu bunga mawar. Oh. oh, ini bunga melati. Jadi ini diminum? Iya, benar. Ini melati. Ini belum ini. mekar ya Kak, bunga mawarnya. Abel teh-teh kita yang di apa? Taruh sini. Wangi ya? Oke, luar biasa ini wangi. Wangi. Mesti dibungkus aja, Dok. Mesti wangi, Pak lagi gitu, kayak, aroma. kayak aroma madu gitu kayak Iya jadi cuman di simple cafe yang berani menjual teh herbal itu dengan harga 15.000 oh. 15.000 cuman kaya satu dek boleh buatkan abang-abang ini tehnya dek udahlah udah kakak ya biar nanti katanya enggak enggak enggak enggak jadi seteko dia tahu tiga tadi udah biar Dih, itu, orang itu. inilah tapi itu, mau kak. tapi mau endor enggak dek. De, apa de, mau maunya orang ini kan tadi di briefing dulu di belakang nggak enak nggak berjalan do jadi nyawa kan masa de, de, de. mau mau enter kayak gini udahlah aus pun aku aku udah nanti, nanti kalau kalian nggak tamunya begadu aja minum aja udah enak, nanti kalau kalian nggak habis aku yang minum banyak kali cerita kalian ini kan namanya mau naikkan produk tunjukkan aja kan udah ada ada ada udah minum dulu begadul aja kalian enak begadu iya Enggak ini ini ini membunuh membunuh orang ini. Loh, semua ditampilin, tampilin. Tadi ditanya Loh, ya. ancur. bayar 50.000. Hancur hancur hancur. Dikasih yang gratis? Ampun endorse ampun. Apalagi ini kalian keluarkan ampun laku. Apa ah, ini? oh ini produknya. Oh, ini tehnya. klien tanya, udah dikasih klien kayak ini. gitu. Loh, ini apaan, Kak? Ini apaan, ya ini? Itu buah naga. Buah naga pun jadi teh ya? Iya, sama buah. Menarik ya. Lemon. lemon. tuh lemon. Nah, ini ini? Oh, ini tadi melati dan Iya. Oh jadi ini seporsi ya kak iya, ya? ini satu porsi. Ini. Saya tadi ada lihat ada kulit kulit jeruknya. Oh ini. Nggak, oh ini apa? ini apa kak? Ini, ini, ini. Teh apa? Ini. Ini teh herbal ya Buat teh herbalnya. Ya? Uh, jadi ini. dia setiku uh. ini, mungkin 15. lebih banyak 15. karena sudah kami minum. Uh. Ini. akhirnya ayo... bukan klien yang minum lah, tamuku klien pinjam itunya. Oh iya, lima belas <laughs> ribu. Banyak <laughs> bukan. Kan? bayar. Bukan. Enggak enggak bawa duit kurasa orang ya. nih ke kpk. Aduh kuni. gawat kita ya. Udah tutup aja lapor ke sini lah. Jangan dululah Oh. Orang belum siap kok, iya, boleh kami minum kan? Boleh, boleh, boleh kita, Ini, nak. ini teh apa ini Kak, <gulis> itu tadi teh secang ya, nak? Secang. Ya, teh secang Kay itu apa aja? Terang ada jahenya, ada jahenya iya. jahenya uh, ini, apa dari, aja ini teh herbal Java, eh, Jawa apa aja tuh? Kak, uh, dia ramuannya ada, uh. ada teh dari asli Kak Kulit secang, kayu kulit, kayu kulit secang. Ada secang uh. Uh, terus ada jahe, jahe. Kayaknya aku gak hafal, lah, karena gak nengok. Oh iya, iya, awak bukan dukun. Tengok, kan? Tengok, kan? Tengok, kan Tampak lho. baru loh, baru buka. Oh, iya, ada, uh, ada daun daunan apa? juga. Ini ada cengkeh, ini ada daun salam. Iya, ada, ada daun... kami gak? Di situ nggak? Besar kali lah, aku belacan, Itu belacan, belacan. <tuh, belacan <tuh> iya, pokoknya ini dari herbal, Oh dari herbal ini. ya. Loh, Tuhan. jadi dari tadi kakak bilang, "teh, teh, teh." bukan bubuk teh yang biasa oh, itu ya? nampak kali minum aku, tehnya di rumah pakai rak bubuk teh Oh saya bukan peminum teh kok minum teh kok yang di Saya setujungan yang melati. ini, ini melatih bau kayak orang kesulapan buah kan? naga ini nggak jadi ini yang dijadikan teh makanya makanya keke -ke deko keke teh. -ke Oh okay. Jangan pula minum tehnya maaf yang. <tuk> iya iya. Teh celo. Oh. Pendang banyak kita nih wah. Iya habis kita di sini ya. ya pokoknya. Iya bisa. Ini pula ini kopi teh teh mahal ini betul, ya. Betul Tapi betul. Tapi harganya murah tadi ya kan ya, 15.000 15 cuman ya. Masa promo ini kita 15.000 didiskon lagi. Oh diskon diskon lagi. diskonnya lagi udah, udah murah 10%. Udah murah didiskon lagi? Iya setiap pembelian dua item kita diskon 50% Oh luar biasa simpel kapi ya simpel kopi, jangan enggak rugi enggak nyesel enggak jalan pokoknya datang kemarin untuk banyak bener-bener jadi kalau kita bawa keluarga rekan-rekan bisnis teman bisa agak sedikit sombong tahu di kota kita ada ini loh ya ini kalau mau ngopi baru. bisa ini boleh juga kalian undang Bapak wali kota tebing tinggi halo oh, pak Bani. wali kota undang kemarin kalau mau ngeteh daripada ngetehnya di medan jauh oh, oh, sama. oh pak wali ini, kota sering ngeteh ngeteh medan. di medan eh, itu enggak tahu lah Maksud, oh, maksudnya terus Oh, kalau tempat ngetehnya kan yang keren itu di terus medan apa? terus langsung tembak 12 pas. <laughs> keren eh nanti ini gak diedit ya gak diedit ya Bu diedit apa lagi Enggak ada ini diedit diedit. gak pandi ngedit kok terus kayak gitu kalian gak enak jadi pak wali kota di tebing ini sudah ada, ada tempat, tempat ngeteh keren, keren. sebenarnya. Teko, tekonya, Hamid. tekonya tengok, tekonya, tekonya sama ah, apa? Tekonya Canti, keren, cantik ganti, cantik Ini macam minum, minum teh di di mana dua Medan yang kape -kape Medan mahal, ribu dua Bisa dapat di kota kalau, kalau di kape -kape, bisa sendiri di kota Bapak sendiri di Tebing Tinggi ribu dua puluh lima, dua dua puluh lima, dua ribu dua puluh lima, dua ribu dua puluh dua diskon 50% puluh yes. yes. yeah. ribu dua puluh lima, dua ribu kalau ngeteh sendiri, ngopi sendiri kan nggak enak aja orang bodoh. Iya, betul. Pak, kalau mau ngeteh, aja aja kita, Pak. Iya. Jadi kita kan iya. ngeteh, mm -hmm. biasa enaknya berdua, ngobrol, berdua, nyantai. Kalau bayar puluh ribu kan agak kemahalan. Di diskon lima persennya, jadi benar, kita benar. diskon 50 puluh Tetap lima ya. belas Ya, tadi keren, katanya keren, udah kenyang, ini udah tiga gelas, kayaknya kenyang. Iya, kagak berarti luar enak. ini MC-nya. apa? malu malu congok kalau orang baterai, bilang sama yang disajikan ini gak ada yang malu-malucong. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ini ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, edit ya, ya, kami udah prokes ya. Kami udah, apa? udah, udah sesuai peroke, sudah udah di, udah, udah tes uh, apa udah tadi tes. Rapi udah tes, udah, udah rapi tes, kami semua. semua, peralatan tim. kami Jadi juga aman udah semua, udah ya, peralatan udah ya. peralatan ya. ya, kami udah aman ya. Tapi udah ikut kami orang udah minum berdua satu gelas. peralatan nah, bukan. <laughs> bukan <kalian> <laughs> kami juga udah peralatan kami juga udah peralatan ya, juga udah peralatan kami juga udah peralatan kami juga udah kami Apaan? udah keluar kami juga udah peralatan kami juga udah peralatan kami juga udah peralatan kami juga Enggak peralatan iya, ya. kami Review ini dulu nih benar enak enak pisangnya terasa bunga, ya semua terasa, bunga, bunga, terasa, ya. terasa, terasa. coklatnya asli ya enak, enak ya coklatnya enak, enak. enak pokoknya tadi kayak kopi stroberinya ya ya uh, buktinya terasa, udah mulai habis ya kan habis balik. habis kami enggak uh. bohong kami bukan rakus ya soalnya dari, dari tadi kami minum kopi iya. ini rupanya enak enak semalam kita dikasih nih, enggak dikasih ini enggak tahu yang keluar enak bukan apa-apa kalau semua dikasih sama kalian gratis iya aduh putus nanti kalian bodoh ya kan ajaib aku kalau udah gratis gratis nih ini nanti agak dipotong sikit cakap-cakap kayak gini okay, jadi kalau kalian yang mau minum gratis mau jadi kru kita bisa minum gratis sudah. <laughs> komen Udah. di bawah Oke okay. berubah aku mau minum makan gratis komen di bawah intinya sini eh, ini belum belum lagi loh ada masih, lagi ada masih banyak enak-enak lagi masih ada tankis belum coba Oh. Lebih jadi oke okay. jadi untuk para penonton Biar gembong Tahan. Kami udah nggak tahan. Perut, ini perut owner Masuk kopi, teh masuk semua. Eh, ownernya kan kacau. ini mau nuba mau ngapa-ngapain, si kami enggak tahan, kami enggak Tadi, Tapi kalau rasa oke, enak, enak. tadi apa katanya? Iya. Ini enggak dipersilahkan nah, Padahal udah jelas di depan mata. Udah, ya, udah, udah, udah, udah. Ampun. Jadi, ampun, ditawarin lagi, ditawarin lagi. Ini kopinya enak benar. Enak, enak. Namanya kopi pasti Luar biasa kalau kopinya yang benar-benar fresh, segar, pasti itu Gak tahan kita minum terlalu banyak. Namanya ngopi ya kan? Uh. jadi kalau bagi kalian memang yang penikmat kopi ingin mendapatkan sensasi kopi yang luar biasa, hmm. Simple Cafe bisa jadi alternatif pilihan teman-teman. Cold brew ya? Cold ini ini, ini ini pecinta cold brew ini alhamdulillah setiap saya mm -hmm. sajikan coba, kasih coba. Mm -hmm. kasih coba. Oh, testernya, testernya ya. Pasti beli. Pasti beli. Oh, ya. testernya ini ada, Kak? Uh, untuk perkenalan ini saya, ya, kasih. Tester gitu oh. saya kasih. Jadi saya kasih dia begitu tester, dia langsung mau beli ya? Iya kayak Bapak semalam lah. Iya, benar. Saya Bapak enak, semalam kan udah beli. Karena kalau ini, kalau ini kita kasih gratis agak berat. Biji kopinya mahal. Oh. Enggak ya. maksudnya ada testernya ya. Tester kan sedikit gini. Oh, kena habis itu baru dibeli Beli, iya ya. pancingan kecil pancingan kecil iya, iya. untuk ikan yang besar iya iya iya iya nampak karena iya, iya, memang mamak iya, iya. mamanya iya, iya. jadi Terus. ini tadi gudri-gudri mm -hmm. cool itu cool brew ya yang bersetiker ini 40.000 ini 30000 yang iya, buat iya. mahal stikernya, stikernya sebenarnya yang... itu bersetiker nantinya Oh nantinya, nantinya. ya kalau nanti ya ceritanya nanti juga lah oke okay, nah. karena semua menu sudah, sudah disajikan, disajikan dan sudah kita nikmati oke okay. dan pesan-pesan dan bayar ya nah, ya tolong, manager, manager, tolong. tolong bayar. jadi intinya untuk para penonton uh, nah, jangan lupa subscribe channel uh, kami sebanyak-banyak uh, sebanyak-banyaknya ya? sebanyak uh, yeah. dan juga kalau penasaran uh, uh, dan saya jamin lah bener ya, gak sih bener nggak ini kita bilang uh, uh. kami kalau nggak enak kami bilang enak ini loh uh, kalau oh. misalkan komplain rasa kuburnya cool ini tidak seperti yang kalian, nggak. kalian ucapkan kayak kopi stroberi ini. Uh -uh. Uh -uh. Rasa stroberinya enggak uh -uh. terasa uh -huh. Kopi nggak ini, nih, coklatnya enggak enak, enggak terasa. Saya bayar 3 kali lipat. Oh, oh, oh itu oh. luar biasa. Di mana kalian lagi? Simple, tapi jadi kalau misalnya kalo ini enggak sesuai, enggak sesuai sama ekspektasi eh, kalian iya. atau yang kami bilang sampai, ah, enggak kan? enak enggak jelas uh. katanya enak rupanya enggak dibayar ya, kalian tiga kali lipat tapi ini sesuai dengan rasa wine ya ya yeah. ya yeah, uh. yeah, jangan ente yang pula. memang nggak ngerti ngobain ternyata Bila, memang reko-reko ah, apa, uh. ah, apa ini yes, right. katanya wine kok enggak apa oh, kok enggak eh? rasa kok asam jambunya yeah. kok enggak mabuk kok, ya? uh. kok enggak ada rasa coklat-coklatnya yeah. <laughs> kok pesan web Bambang bukan coklat kopi nah. kok pahit ya nah, main nah. aku minum kopi sana enak oh, ya manis-manis pakai susu-susu ini enggak ya karena uh, enak susunya kental sini, sini nggak cair 15.000 ini enggak pakai susu karena banyak goceng sini sikit mahal <se yang <separ> <separ> banyak kali <separ> <separ> ya <separ> <separ> ja, kan gitu. tadi jangan asal-asal komplek ya harus paham juga luka nanti yang datang memang mohon maafnya Iya eh hanya ngetes-ngetes oh. saya -ngetes kan gitu nanti kalau banyak datang, oh datang, enggak enak bayar tiga kali datang <tuk> iya, lagi iya, kawan-kawannya iya, udah Rupanya udah nanti banyak yang tersinggung oh, ini iya, iya, iya, okay. yang tersinggung oke okay. okay, okay, okay. nanti kalau misalnya hmm. dia protes tak tahunya yang dia protes tuh enggak beneran enggak sesuai. jangan lapor polisi ya iya boleh enggak. lapor ke kepling aja, kepling aja. Jadi, kalaupun memang Anda komplain, itu jadi masukkan ke simple cafe. Iya, betul. Ya. Kompelin lah, langsung ke ownernya. Nah, jadi, gitu. ini semua bisa dinikmati dari teh herbal, kopi, kopi. ada cold drip, cold brew, Walbur. kopi strawberry kopi pisang, dan sarkis. ini ada teh bunga ah, ini tehnya buteh Mawar, teh, teh melati. melati, semuanya indah. indah. Uh, bapak pegang tongkat, ibu, ibu megang pegang sapu, iya. bapak, bapak naik pangkat, Oke, okay, inilah satu. Ibu nyuruh. dari keluarga cumara. Uh, Oke, okay. luar hidup biasa. Hidup Jadi <tuk> sekali lagi, uh -huh. kalau penasaran, penasaran, datang langsung ke datang simple kb. Ada garansinya, garansi. ada potongan harganya, garansi. potongan harga. Uh, dan hanya di jalan Abdul Hamid nomor, nomor 88 kota Tebing Tinggi. Ajakin tetangga. Temen. Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, kota. Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Pak Lura. Pak Camat, Pak, Pak, Pak Camat, Kepala Dinas, eh, Kepala Dusun. lari ke situ. Oh, jadi, jadi. Uh -huh. uh, uh, uh, semuanya lah. Semuanya, klien. silakan. Bagi kalian yang penikmat kopi, penikmat, nggak usah jauh-jauh ke Medan. Nggak usah jauh ke Medan. Ke tebing aja udah ada. tebing aja. Oke, okay. oke. Okay. Uh, kami daripada lama-lama. Kami dari Panitia Kurban mengucapkan. Eh belum. belum. Eh belum. nanti kalau pas kurban datang aja deh. Alah. Alah, Alah, udah. Biarin sekarang aja. Jadi panitia. Uh, udah, kami iya. yang motong. Kami yang bela-belah. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kami bintang tamu kami siapa? Siapalah dia? Kalau tahu klien. Kak Imel. Siapa bintang tamu kami? Siapa lah kalau tahu klien? Dia nggak mau nyebutkan namanya. Ini mau closing, sebutkan namanya. Oh, harus sebut nama. Iya. Oh, alang nggak pernah masuk Nampak kali TV. tadi nampak kali lah, nggak pernah masuk TV. Itulah. Terus nggak ada briefingnya. Oh, udah nggak pala briefing, briefing ini bukan konten prank. Oh, gitu. Iya. Namanya apa? Lugu. Jangan dimarah marahin Apa? Kami MC? real gak real? Makanya oh. kalau pun disajikan nggak enak. Kami bilang nggak enak. Iya, oh. karena ini enak, memang enak. Gitu. Makasih ya, MC. Iya. Iya. Alhamdulillah. Sama. Terima hmm. kasih untuk Podcast jalanan kota Tebing Tinggi. Yeah. Podcaster jalanan. Oh, podcaster jalanan kata maklum lah, yeah. namanya mak mama. Kadang-kadang yeah. tidak ya suka kesel terus marah. Mm. Iyalah. Hihihi. <laughs> <laughs> ah, uh, Saya owner dari Simple Cafe mengucapkan terima kasih mm. untuk para penonton. Ya, yeah. Podcast podcaster jalanan. Podcaster jalanan. Oke. Okay. Sama live saya loh. Eh okay, ya. banyak yang nonton. Halo, 10, ada 10, 200 tonton. orang. Okay. saya sendiri dari Bung Arif Joyidinoto. Saya Bung Irfan Gembel. Iya, okay. email. Iya, luar biasa. Kembali lagi kita jumpa di channel Podcaster, Podcaster Jalan. Yang penting podcast. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.